Silahkan menghubungi admin kami yang kontaknya tersedia di kolom deskripsi. Baik, sebelum kita ke ramalannya, disini saya informasikan terlebih dahulu bahwasanya ramalan ini bersifat umum, tidak bisa cocok untuk semua orang dan semua energi. Jika kamu merasa cocok dengan ramalan ini, silahkan stay terus di channel ini. Jika kamu merasa kurang cocok, silakan cara yang lebih cocok kepada energi Anda. Di sini kita akan bahas tentang zodiak yang keuangannya akan meningkat di bulan September tahun 2021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 Ace of One untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aquarius yang dimana sini dilambangkan seorang Aquarius akan mendapatkan keuangan yang meningkat di bulan September tahun 2021 di sini terjadi beberapa faktor yang pertama seorang Aquarius mulai menata meniti kontrol keuangannya sehingga akan ada terjadi peningkatan di bulan September tahun 2021 dan disini juga menggambarkan seorang Aquarius akan memulai sebuah pekerjaan yang dimana sini mampu mendongkrak keuangan finansial lebih bagus lagi dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Aquarius akan menerima satu pekerjaan baru yang dimana sini pekerjaannya akan mampu mendongkrak finansial lebih bagus lagi dan untuk support energinya adalah Queen of Swords secara umumnya Queen of Swords itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa seseorang yang sudah matang pikirannya serta seseorang yang dekat dengan Aquarius sendiri dan di disini menggambarkan Keuangan seorang Aquarius akan meningkat di bulan September tahun 2021, dikarenakan di sini beberapa faktor. Yang pertama, seorang Aquarius akan mulai mengontrol keuangan. Bersama seorang pasangan yang dimana di sini akan berdampak positif kepada keuangan finansial di bulan September tahun 2021, serta di sini atas doa dari seorang pasangan. Seorang Aquarius akan mendapatkan satu tawaran pekerjaan, membuka usaha yang baru yang dimana di sini akan mampu mendongkrak finansial yang lebih bagus lagi. Dan untuk kesimpulannya adalah diempress cara menjadi EMPES di itu diartikan orang yang berpengaruh orang yang mempengaruhi orang yang memelihara seorang orang tua dan jika di diempress kita gabungkan dengan sudut yang pertama di sini menggambarkan orang yang mempengaruhi kepada seorang Aquarius di bulan September tahun 2021 adalah sosok seorang pasangan dorongan dari seorang pasangan masukan dari seorang pasangan yang dimana di sini seorang pasangan juga yang mendukung seorang Aquarius untuk mengkontrol keuangan lebih bagus sehingga terjadi peningkatan keuangan di bulan September tahun 2021 serta di sini seorang Aquarius digambarkan akan mendapatkan satu tawaran pekerjaan yang dimana di sini dari orang-orang yang lebih tua dari Aquarius serta yang dekat dengan Aquarius sendiri. Dan untuk kartu zodiak yang kedua adalah Seven open 7 open tackle ataupun 7 poin. Untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo, yang dimana di sini digambarkan seorang Leo akan terjadi peningkatan keuangan di bulan September tahun 2021. Di sini terjadi dikarenakan seorang Leo merupakan sosok seseorang yang bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja disiplin, dan selalu menatap masa depan serta tidak mau mengingatnya masa lalu yang dimana sini akan berdampak positif kepada finansial serta materi Leo sendiri Di disini juga digambarkan bahwasanya seorang Leo akan mengambil setiap peluang yang dimana disini Leo anggap menjadi sumber penghasilan kepada dirinya dan ia akan kerjakan secara tulus secara sungguh-sungguh yang dimana sini akan mendapatkan hasil yang maksimal yang mendongkar keuangan lebih bagus lagi dan untuk kartu support energi ini adalah Kenaik of one. Naik obat secara mempunyai kenaik obat itu diartikan seseorang yang usianya dua puluh tahun, seseorang yang dekat dengan Leo, serta seseorang yang sangat berpengaruh kepada Leo sendiri. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang Leo akan mengalami peningkatan di bulan September tahun 2021, yang dimana di sini di Seorang Leo bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan ikhlas, yang dimana juga di sini seseorang di sekitar mendukung dan support seorang Leo, serta di sini seorang-orang di sekitar Leo akan memberikan motivasi kepada seorang Leo untuk meningkatkan kinerja serta akan mendapat positif kepada keuangan yang membuat keuangannya akan meningkat lebih jauh di bulan September tahun 2021. Dan di sini juga ada tawaran dari seseorang yang dimana mana di sini orang dekat Leo yang memberikan satu peluang usaha kepada si Bang Leo yang mampu mendapatkan finansial lebih bagus lagi. Dan jika kartu MES kita gabungkan dengan kartu zodiak yang kedua di sini menggambarkan Orang-orang di sekitar Leo merupakan orang-orang yang sangat berpengaruh kepada seorang Leo, yang di mana di sini akan terjadi peningkatan keuangan di bulan September tahun, 2021 dan untuk kartu zodiak yang ketiga adalah four of cup ataupun empat piala. Untuk zodiak ketiga, kita mempunyai seseorang yang bersedia taurus, yang di mana di sini digambarkan seorang taurus akan mengalami peningkatan keuangan di bulan September tahun, 2021 di sini terjadi dikarenakan seorang taurus mengerjakan pekerjaan satu persatu. Yang dimana sini pekerjaan tersebut dikerjakan secara selesai Dan di disini seorang Taurus akan mendapatkan nilai positif dari orang-orang sekitar dan orang yang memberikan pekerjaan kepada dirinya Yang mampu meningkatkan keuangan seorang Taurus lebih bagus di bulan September tahun 2021 Dan di disini juga tidak tertutup kemungkinan Seorang Taurus mendapatkan banyak job di bulan September Yang dimana job tersebut mengalami antrian yang mampu menunjang keuangan finansial lebih bagus lagi Dan untuk support energinya adalah King of Swords Secara punya King of Sword itu diartikan seseorang yang usianya di atas 30 tahun, seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang dekat dengan Taurus, serta seseorang yang lebih tua dari Taurus sendiri. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang Taurus akan jauh meningkat di bulan September tahun 2021, yang dimana di sini dikarenakan seorang Taurus bekerja dengan ide cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain, di sini pekerjaan tersebut dilakukan sampai selesai, yang dimana di sini akan mendapatkan nilai yang positif dari seseorang yang memberikan pekerjaan kepada seorang Taurus, yang membuat keuangan Taurus semakin meningkat lagi, dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan. Dan seorang Taurus akan mengatur di bulan September tahun 2021, yang dimana di sini akan mampu mendontrasi finansial kehidupan lebih bagus lagi. Dan jika kartu di Empress kita lakukan dengan kodek yang ketiga di sini menggambarkan, sosok yang berpengaruh kepada seorang Taurus di bulan September tahun 2021 adalah sosok orang tua. Yang selalu mendoakan seorang Taurus, sosok sahabat, sosok keluarga, serta sosok pasangan Taurus yang selalu mendoakan Taurus agar mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi. Dan untuk kartu zodiak yang keempat adalah e Shot ataupun delapan pedang untuk sedik yang keempat kita mempunyai seseorang yang berjudia Virgo yang dimana sini digambarkan seorang Virgo akan mengalami peningkatan keuangan di bulan September tahun 2021 ini digambarkan seorang Virgo akan mengalami banyak tantangan banyak rintangan untuk mendapatkan keuangan yang meningkat yang dimana sini seorang Virgo kerja dengan ide sendiri cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain sehingga disini Seorang Virgo akan mengalami kesehatan yang menurun, namun itu semua Virgo lakukan untuk mendapatkan keuangan yang sangat meningkat di bulan September tahun 2021. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan tantangan yang datang kepada seorang Virgo untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus adalah dari orang-orang sekitar, yang di mana di sini orang-orang sekitar berusaha untuk menjatuhkan Virgo, yang di mana di sini orang-orang sekitar merasa iri kepada seorang Virgo, yang di mana di sini dikarenakan keuangan akan sangat meningkat di bulan September tahun 2021. Dan di sini seorang pipo akan berhasil melalui cobaan serta rintangan tersebut. Dan untuk support energinya adalah pace ofental. Secara umumnya pace ofental itu diaktikan seorang anak. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang pipo akan jauh lebih meningkat di bulan September tahun 2021. Meskipun di sini kesehatan seorang pipo sedang menurun. Dan mengalami penurunan, namun di sini seorang itu tetap semangat fokus dalam keluarga meskipun terdapat banyak orang iri, meskipun terdapat banyak tantangan, namun itu semua Virgo lakukan demi kebahagiaan seorang anak, demi kebahagiaan keluarga, dan di sini doa seorang anak, doa keluarga akan mendukung mensupport seorang Virgo, yang dimana di sini Virgo akan mendapatkan keuangan yang sangat jauh meningkat di bulan September tahun 2021, dan jika kartu di kita gabungkan dengan surya yang keempat di sini menggambarkan yang pertama. Seorang Virgo merupakan seseorang tua yang melakukan pekerjaan yang melakukan tanggung jawab untuk kebahagiaan seorang anak yang dimana sini akan terwujud akan tercipta kebahagiaan antara seseorang Virgo bersama anak yang membuat keuangannya jauh lebih meningkat lagi dan di disini juga tidak tertutup kemungkinan atas doa dari keluarga doa dari seorang anak doa dari pasangan doa dari orang tua Virgo membuat keuangan seorang Virgo sehingga disini Virgo juga mampu menjalani tantangan tantangan yang ia hadapi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bagus keuangan yang lebih bagus, finansial yang lebih bagus di bulan September tahun 2021. Jadi bisa kita simpulkan empat zodiak yang keuangannya akan meningkat di bulan September tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Aquarius, yang kedua Leo, yang ketiga Taurus, dan yang keempat adalah zodiak Virgo. Baik, mungkin cukup sekedar saya tentang empat zodiak yang keuangannya akan meningkat di bulan September tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen dan bagikan video di media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Kata saya ucapkan WhatsApp.